Hai, hai hai Kekerasan yang terjadi dalam sebuah sirkus tidak hanya dilakukan oleh manusia kepada hewan Kekerasan ini bisa terjadi pula antar hewan yang digunakan dalam sirkus Seperti yang terjadi di sirkus tayang di kota Changzhou, Provinsi Hebei Cina Selatan Dalam sebuah latihan sirkus, seekor kuda diserang oleh seekor singa dan seekor harimau sekaligus Dalam video mengejutkan yang beredar di media sosial terlihat seekor kuda putih diserang oleh dua spesies kucing besar. Terlihat dalam rekaman, seekor harimau menggigit paha kanan belakang kuda, sementara seekor singa menggigit kaki depan kuda berwarna putih tersebut. Kuda yang panik dan ketakutan berlari mengelilingi arena sambil menyeret kedua kucing besar yang menggigitnya. Sementara para petugas sirkus berusaha menghalau singa dan harimau itu dengan cara memukulinya. Sayangnya usaha itu tidak langsung berhasil, karena kedua hewan buas itu seperti hendak menjadikan kuda sebagai mangsanya. Pada satu titik kuda yang malang itu sempat tergeletak di tanah, dengan kedua kucing besar tetap menggigit tubuhnya. Setelah berputar dua kali, ia berhasil melepaskan diri dari harimau dan singa. Namun saat hewan itu masih terengah-engah, ternyata harimau kembali menyerangnya. Beruntung akhirnya kedua kucing buas itu berhasil dijauhkan dari kuda yang malang itu. eh tapi tunggu dulu sebelum lanjut ke videonya jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya diketahui bahwa kuda itu selamat dan hanya mengalami sedikit luka para kru sirkus yang sedang latihan untuk sebuah pertunjukan di mana seekor harimau dan seekor singa menunggangi seekor kuda di atas pelana Begitu penjelasan dari seorang anggota sirkus tayang. Namun pada kenyataannya, hewan-hewan itu tidak bekerja sama dengan baik. Ia mengatakan kuda itu baik-baik saja dan hal itu normal dalam insiden selama berlangsungnya latihan. Pertunjukan itu sendiri tetap dilangsungkan sesuai rencana dan insiden ini sendiri diklaim terjadi di kota Changchou. Seorang anggota sirkus tayang mengatakan ini adalah sebuah hukum alam. Singa dan harimau adalah hewan liar dan mereka berbeda dari kuda. Ia juga mengatakan bahwa ia tidak mencemaskan para anggota sirkus ikut diserang karena pihak sirkus merawat singa dan harimau sejak hewan itu masih kecil. Jadi, ia yakin bahwa tidak akan ada bahaya jika mendekati kedua kucing besar itu. Insiden ini direkam dengan menggunakan kamera di telepon genggam dan kemudian menyebar di media sosial. Tidak lama setelah beredarnya video tersebut, banyak warganet yang mengomentari insiden ini. Warganet meminta pemerintah untuk memeriksa masalah kekerasan pada hewan itu, dan memang sudah sewajarnya karena di alam liar harimau dan singa, termasuk puncak rantai makanan, sementara kuda adalah mangsa bagi hewan karnivora. Dari kejadian tersebut, kita bisa mengetahui bahwa habitat hewan buah seperti singa dan harimau bukanlah di balik kandang melainkan di dalam hutan. Singa dan harimau dikenal sebagai hewan yang kuat dan ditakuti oleh penghuni hutan lainnya. Meskipun sama-sama kuat, sejarah membuktikan bahwa dalam pertarungan ada salah satu dari mereka yang dikalahkan. Predator paling menakutkan ini memiliki habitat dan karakteristik yang berbeda. Singa sendiri kerap dijuluki sebagai si raja hutan dan cenderung hidup berkoloni. Sedangkan harimau terkenal sebagai kucing raksasa,